Perusahaan komunikasi satelit low on orbit atau orbit rendah bumi pada hari Jumat mengkonfirmasi keberhasilan penyebaran dan kontak 40 satelit yang diluncurkan oleh SpaceX dari Stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral di Florida. Peluncuran terbaru membawa total konstelasi OneWeb menjadi 582 satelit. Dengan 582 satelit sekarang di orbit, OneWeb akan menyelesaikan jejak global konstelasi Gen 1 dengan peluncuran yang akan dilakukan akhir bulan ini dengan ISRO atau Badan Antariksa India. Mengumumkan keberhasilan penyebaran 40 satelit yang diluncurkan dengan SpaceX, OneWeb mengatakan peluncuran ini adalah yang ke-17 dari OneWeb hingga saat ini dan misi terakhir karena perusahaan akan menyelesaikan konstelasi satelit LAO atau Low Earth Orbit generasi pertama atau Gen 1 dan kemungkinan jangkauan global di tahun 2023 Peluncuran ini memungkinkan OneWeb untuk terus memperluas kemampuan konektivitas seiring bertambahnya armada satelit dan berupaya memulai layanan untuk lebih banyak mitra di seluruh dunia OneWeb sudah memiliki solusi konektivitas yang efektif di geografi utama di seluruh dunia dan menghadirkan area baru secara online dengan bermitra dengan penyedia termasuk Peon, Orange, Galaxy Borben, Paratus, dan Telespazio. OneWeb dan mitranya tanpa henti berfokus pada misi untuk menjembatani kesenjangan digital dan menyediakan konektivitas internet ke lebih banyak komunitas dan bisnis pedesaan dan terpencil yang tidak terhubung dan kurang terlayani. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait detil penyebaran 40 satelit OneWeb yang diluncurkan dengan SpaceX. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.